sampai ngapa tidak apa-apa kerja langsung tidur aku kencong uh kencong banget Aduh. apa tuh? Uh, uh, uh, Masya Allah. Abu, kanteng banget sih. Abu, belajar niyup ya. Enak bibirnya ya. Abu. Eh. Udah punya rumah baru ya? Hah? Udah punya rumah baru nih. Heh, ketawa terus nih. Kakak udah ya? udah punya rumah baru dah. Kata Ki mau ngasih mobil, benar. Ah, benar kan. Karena kan punya rumah baru ya. Gimana Boski? Boski setuju gak kalau Ki kasih mobil? Hah? Mau, mau Boski mau gak Kalau mau komen di bawahin banyak ya kali aja kita bisa ngundi lagi di Instagram karena kianu lagi seneng banget nih, saya kerja deh. Let's go bosyo, komen di yang bawah yang banyak sekali ya kalau mau mobil, motor dan main-main. Let's go.